Gurita Entertainment memberikan harapan kepada seorang laki-laki yang, uh, apa ya, dia orang baik, dia orang baik. Tapi saya berharap banyak dengan kemanjaan saya, dengan segala semua kekurangan saya, saya berharap banyak sama dia. Dan ternyata dia tidak memberikan sesuai harapan saya itu, orang saya kecewa. Oleh karena itu saya memutuskan untuk yaudah deh kayaknya lebih baik saya sendiri kalau nggak saya, stress, saya mikirin saya berharap banyak dengan seseorang tersebut persahabatan saya ini ternyata sahabat saya tidak sesuai yang saya inginkan jadi saya capek hati itu kalau ya. saya nggak nggak menuntut itu yang paling benar jadi nggak ada orang Jawa orang orang Betawi orang apapun yang paling benar persahabatan itu saling mensupport satu sama lain ketika muklis dihina dihujat banyak orang itu saya yang menangis itu cuma sarah sukri tipe lo ngapain deketin dia saya menangis mupres juga punya punya punya kesempatan untuk berada di samping saya. Jika melihat rekam jejak Jupe yang telah meninggalkan dan ditinggalkan oleh tiga pria berkebangsaan asing yakni Damian Perez, mantan suaminya asal Prancis, lalu Gaston Castaño, mantan tunangan Jupe asal Argentina, juga Diego Michel, yang rupanya justru dikabarkan dekat dengan adik kandung Jupe. Maka pada awalnya, publik jelas terhenyak saat Jupe menjalin hubungan dengan Muklis atau kerap disapa Mumu, yang merupakan murni sosok pria lokal. Entah memang mempunyai pola pikir yang hanya dimengerti oleh pria asing Atau memang tak terbiasa menjalin romantisme dengan laki-laki asal mancanegara Yang jelas begitu banyak intrik yang terjadi dalam hubungannya dengan nuklis saat ini Dengan segala permasalahan yang terjadi Juppe pun menumpahkan curahan hatinya dalam beberapa tweet Yang mengarah kepada suasana hatinya saat ini Dapat terlihat Juppe menuliskan bahwa dirinya kapok menjalani hubungan dengan pria lokal Entah apa yang merasuki dirinya saat menuliskan hal tersebut Apakah JP kerap tersudut dengan banyaknya haters yang menyerang? Pada tweet yang lain, dapat dilihat Jupe menyebut kisahnya terlalu manis untuk dilupakan, namun pahit untuk diteruskan. Selanjutnya, anak dari Sri ini pun menegaskan bahwa dirinya sudah move on dan bahagia sebagai janda. ya saya kan pemaaf orangnya jadi kemarin saya kasih tantangan dia untuk cari bunga 69 red flower di jam tutup semua toko toko kalau dia berusaha untuk menyenangin saya tanpa ide siapapun dan akhirnya dia akan namanya saya senang lagi dan sekarang mulai kesini dia nunjukin betapa dia peduli sama jadi ya namanya juga saya apa ya saya nggak mau memberikan contoh yang tidak baik marahan termaharahan mama jadi biasa Kalian tahu saya marah Kisah manis dua insan berbeda latar belakang Julia Perez dengan Muklis tampaknya memang telah sampai di akhir cerita. Walaupun kerap terjadi perselisihan, namun tak jarang kemesraan mereka kembali diumbar ke hadapan publik. Benarkah kisah mereka memang rekaan yang akan berakhir seiring waktu berjalan?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 yang mengarah kepada suasana hatinya saat ini dapat terlihat Jupe menuliskan bahwa dirinya kapok menjalani hubungan dengan pria lokal. Entah apa yang merasuki dirinya saat menuliskan hal tersebut. Apakah Jupe kerap tersudut dengan banyaknya haters yang menyerang? Pada tweet yang lain dapat dilihat Jupe menyebut kisahnya terlalu manis untuk dilupakan, namun pahit untuk diteruskan. Selanjutnya anak dari Sri Wulansi ini pun menegaskan bahwa dirinya sudah move on dan bahagia sebagai janda. Dia 100% Tapi ketika saya mensupport dia Sekarang saya yang jatuh Dia gak support saya Apakah itu feedback? Tidak ada kan Tapi buat saya sebelumnya baik Saya cuci tangan Tidak ada persahabatan Saya kasih tahu Buat siapa aja yang dekat sama saya Saya gak suka basa basi Support saya Saya lagi egois Seperempuan yang lagi egois sekarang ini Saya butuh banget seseorang Yang mensupport saya 100% 1000% 1 juta persen Saya nggak butuh laki-laki yang pendiam yang cuma bilang, saya bisa apa? Saya nggak butuh laki-laki itu. Saya butuh laki-laki sekarang yang peluk saya, kasih saya support. Apapun laki-laki itu, kalau dia support saya, saya akan pasti berada buat dia. Karena itu saya butuhkan. Terima kasih. Lantas setelah ini siapakah pria berkebangsaan asing yang akan menghuni relung hati seorang Julia Perez? Kita tunggu saja apa yang berikutnya.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 itu saya yang menangis itu cuma seorang sekuriti, pak lo ngapain deketin dia? Saya yang menangis, Mobius juga punya punya punya kesempatan untuk berada di samping saya.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 Ya saya kan pemaaf orangnya, jadi kemarin saya kasih tantangan dia untuk cari bunga 69 red flower di jam tutup semua toko toko kalau dia berusaha untuk menyenangkan saya tanpa ide siapapun dan akhirnya dia akan membuat saya senang lagi dan sekarang mulai kesini dia menunjukkan betapa dia dapat peduli sama jadi ya namanya juga saya apa ya saya gak mau memberikan contoh yang tidak baik tentang marahan lama-lama dan bisa pun digantarkan gak lama-lama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 Gurita antara